Bismillahirrahmanirrahim. Seandainya wanita itu begitu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memang begitu adanya, lantas kami ingin berusaha untuk memuliakanmu. Dengan cara terbaik untuk mendapatkan. Mungkin kami bukan pria yang terbaik, dengan berparas tampan, seperti artis Korea yang kau idamkan. Tapi setidaknya kami miliki iman, yang dengan iman itu kami akan membawa hubungan kita untuk sampai kepada jannah Allah Subhanahu wa Kami tahu, kami berbekal iman untuk datang ke rumah. Ya, pasti dengan mahar yang kami bawa pun, tapi itu tidak seberapa. Yang kuharapkan justru adalah ikatan suci bersamamu untuk menjalankan rumah tangga kita nanti, untuk sampai kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Uhhti. Seandainya engkau sadari Betapa mulianya engkau